Ini tuh selamat siang. Yang ini saya akan ini bermainkan ini bermain mancing ya, minum Ini ada berapa ini? Untuk warnya ada tiga ini, yang hijau, yang ini, yang ini, ada tiga. Ini harganya tiga puluh Untuk l -nya ada dua. Terus ini ada dua, L-nya. Akan buka dulu. bentar ini mana? gimana Jangan lupa untuk subscribe, like. lihat cocok ini untuk mati di laut ini untuk menarik perhatian karena ini akan ini namanya air. buat anu apa namanya ini air ya nah perhatian kalau tarikan lebih kenceng ini akan seolah-olah hidup ini warnanya keren banget Ya bisa lihat ini ini bisa juga untuk mancing gabus ini kayak gini ini harganya 30.000 menurutur panjangnya kita akan ukur kurang lebihnya 10 cm ya Anda bisa lihat Terima kasih berkasihannya, berkasian, subscribe, like, comment, share Ini harganya tiga puluh Ini harus hati-hati karena ini tajam. Terima kasih atas kerjanya, kita kemudian